rama, aku dipanggil sih kenalin hmm. ini cinta halo rama cinta oh jadi ini namanya cinta kamu udah mau ngomongin apa aja tentang saya uh, ada sih katanya malam ini bakal ada cewek ngeselin ya, ingin datang buat gua hmm, uh, tapi saya suka kok dengan demo nya oh makasih, kasih kasih tapi kalau dia yang bikin, kayaknya bakal lebih lagilah lagi lah ya Enggak, tadi saya bilang ke dia kalau kamu bisa nyanyi Apaan sih ngaco? Enggak, bohong, saya nggak bisa nyanyi Bentar, bentar malam nah, eh, harusnya saya lagi break Cuma... Malam ini kita kedatangan tamu Nah ada teman dari saudaranya saya. sih baru pertama kali ke sini. Terus katanya dia mau nyanyi satu lagu. Tuh anaknya tuh. Ayo cinta, naik panggul sini. Benernya saya nggak bisa nyanyi. Oh. Enggak, saya cuma suka saja. Kalau sekarang saya disuruh nyanyi, saya nggak tahu mau nyanyi apa. Jadi yang lain saja ya. Bentar deh. Lari ke hutan kemudian menyanyiku. Lari ke pantai kemudian teriakku. Sepi, sepi dan sendiri. Aku benci. Aku ingin bingar. Aku mau di pasar. Bosan aku dengan penat. Dan minyak saja kau pekat Seperti berjelaga jika jikaku sendiri Pecahkan saja gelasnya biar ramai Biar mengaduh sampai gaduh Ada malaikat menyulam jaring laba-laba belang di tembok keraton putih Kenapa tak goyangkan saja? loncengnya biar berderah atau aku harus lari ke hutan lalu belok ke pantai